Aya mau ini adik. Gak boleh deh, itu mau dijual itu. Gak boleh ya lah buat adek ayah. Kalau adek mau harus beli. Mana duit adek? Mana duitnya? Lo lo lo. Mana bisa kayak gitu? Harus pakai uang asli. Bra. Ini kan uang ayah, ya, adik ambil. Terus kenapa dikasih lagi sama ayah? apa No, no, no, no. Ini dua enam ribu ya habis mana Coba itu hitungannya dulu satu dua tiga empat lima habis sepuluh ribu sepuluh ribu oke pas uangnya sepuluh ribu ya hai hai hai lo perasaan tadi sini ada uang kemana ya Gila. kayaknya ada yang aneh deh Gila. eh kalian kok bisa dapat mainan kayak gini biasanya ayah nggak kasih lo kan kita nggak punya uang tadi kami ambil uang di dekat komputer ayah nggak lihat kami seenak adek kami ikut ikutan bunda ikut ikutan juga lah bunda mau ambil kosongi hmm. huh? ya sana ke belakang ya apa ke belakang oh. ngapain nggak apa-apa pokoknya ke belakang apa, -apa sih ayo ngapain itu <guluh> Kau, beres -beres ini uangnya nutup nutup apa? <tuk> ini tadi, geser-geser Itu yang dipegang apa itu? <tuk> Kok ada, mana? Tuh, tuh, tuh, tuh kosong Bisa, ya? Nah, ini apa ini? Ayo, ini apa ini? <tuk> apa ini? Jadi dari tadi kalian ya, yang ngambil uang ayah? Bukan adik yang ngajarin kami ikut-ikut Oh, kayak gitu ternyata ya.